Sebanyak 127 pengawas kelurahan desa yang tersebar di 12 kecamatan Kabupaten Malaka mengikuti bimbingan teknis yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Malaka. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya terkait dengan pengawasan di tingkat desa, khususnya tahapan pengutahiran data pemilih. Jumat 17 Juli 2020, Ketua Bawaslu Malaka Petrus Nakmanek dalam kata sambutannya menyampaikan tugas pengawasan yang paling mendasar pada tahapan pemutahiran data pemilih adalah menentukan pemilih yang memenuhi syarat dan pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS. pertemuan kali ini, yakni kita menyelenggarakan bimbingan teknis. Untuk menambah kemampuan kita, sumber daya kita terkait pengawasan di lapangan, pengawasan terhadap pekutahkira data-data terkebilih. Berdasarkan pantauan Tim Media Humus Bawas Malaka, kegiatan bimbingan teknis tersebut berlangsung selama satu hari. Dan untuk mematuhi protap kesehatan, maka kegiatan tersebut digelar pada dua tempat yaitu aula hotel Cinta Damai Betun dan aula Susteran Betun. Tim Humas Bawas Lumalaka melaporkan.